Wisatawan asing yang viral bermesraan di atas sepeda motor di Bali diburu petugas kepolisian. Sementara di Pekalongan, Jawa Tengah ratusan warga di pengungsian mengalami kekurangan stok bahan pangan dan obat-obatan. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Sepasang wisatawan asing yang mempertontonkan kemesraan di atas sepeda motor di Bali viral di media sosial. Pasca viral, kedua warga negara asing ini diburu petugas karena melanggar aturan keselamatan berlalu lintas dan tidak mengenakan helm. Diduga mengemudi dalam keadaan mengantuk, sebuah mobil jenis SUV menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Kencangnya benturan membuat bagian kanan mobil naik ke atas separator. Pengemudi selamat dan mengalami luka ringan akibat kejadian ini. Banjir yang merendam wilayah Pekalongan Jawa Tengah dalam dua hari terakhir terus meningkat Cuaca ekstrim yang melanda memicu luapan sungai dan saluran air Ratusan warga memilih bertahan di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan Korban banjir membutuhkan obat-obatan, popok bayi, susu, juga air minum dan makanan siap saji